ke halaman berikutnya Oke uh, lanjut lagi ke dasar ya selanjutnya lagi dasar hukum Oke nah ini perjalanannya uh, sudah cukup panjang ya dari 2019 uh, hanya berupa apa lampiran di Permen Bos kemudian di 2022 2020 muncul permen sendiri dan di 2022 eh, terbit permen baru. Jadi ini eh, karena begitu banyak pasal yang dirubah eh, airnya ini bukan berupa revisi. Jadi kalau bapak ibu mungkin yang biasa baca aturan gitu ya, eh, kalau perubahannya hanya sedikit saja biasanya hanya berupa revisi. Nah tapi karena ini perubahannya sangat banyak. Eh, airnya dibuat menjadi permen baru gitu. bukan revisi dari yang sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, jadi bapak ibu, eh mungkin yang dapat saya ingatkan di awal sekali ya. Jadi mungkin kalau bapak ibu pahamnya kalau belanja wajib pakai ciplah gitu ya. Nah, kalau saat ini ini yang mungkin harus jadi kepahaman apa? harus paham kita semuanya bahwa yang wajib itu adalah Permen 14 Permen 18 tahun 2022 jadi bukan siplahnya siplah itu adalah instrumen dari Permen ini kenapa karena di Permen 18 ini sudah ada pengadaan baik yang daring maupun luring nah jadi ini Bapak Ibu harus paham Bagaimana tata kelolanya, baru nanti memilih bagaimana belanjanya secara daring maupun belanja secara luring. Ini sangat penting karena di permen sebelumnya itu masih banyak ini ya, istilahnya antara yang belanja daring maupun belanja luring gitu ya, dan seolah yang wajib adalah siplah, gitu ya. padahal yang wajib adalah bapak ibu paham terhadap pedoman pengadaan lanjut Oke okay. nah eh ini kami berusaha apa ya namanya mengingatkan kembali ke Bapak Ibu ya eh, bahwa eh, sebelum masuk ke tata pengadaan ini ada beberapa regulasi terkait khususnya eh, terkait bos ya eh, selain dari pemerintah 2 tahun 2022 itu yang uh, terkait duknis uh, penggunaan tata cara atau sasaran syarat uh, kriteria cara penggunaannya terkait dana bos nah, tapi kalau nanti terkait tata kelola keuangan penata usahaan, itu ada permainan nah ini uh, kenapa disebutkan nanti uh, pada khususnya adalah pada saat-saat pembayaran ya pembayaran uh, akan Memiliki pengaruh, jadi bapak ibu harus berpedoman pada aturan yang mana. Lanjut, oke nah. uh, kemudian di Permenibu tentang Bos itu muncul secara eksplisit terkait bukti-bukti pengadaan. Kenapa? Karena di tahun-tahun sebelumnya, bukti-bukti pengadaan ini masih belum diatur secara khusus. ya, Artinya untuk Bapak-Ibu di sekolah itu buktinya apa saja sih yang harus simpan. Ternyata dari hasil monek juga buktinya itu berbeda-beda. gitu Ada yang cuma akuitansi saja, dan yang SPK saja, belum seragam. Nah kemudian juga kewajiban, ada kewajiban yang timbul bagi Bapak-Ibu ketika nanti melakukan pembelanjaan atas dana BOS itu adalah wajib melaporkan bukti pengadaannya. Nah ini ada hal yang baru, sinergi dengan Permen 18 tahun 2022 ya tentang pengadaan barang jasa. Jadi ini kenapa kata kunci yang harus diingat adalah yang wajib adalah Permen 18 2022 yang wajib dipahami. Jangan bicara si pelannya dulu karena kalau Bapak Ibu langsung ke aplikasi yang terjadi di tahun sebelumnya itu ada yang namanya transaksi gantung Bapak Ibu. Nah, transaksi gantung ini agak cukup menyeramkan. Kenapa? Karena nilainya sangat besar saat ini Sekitar ada puluh ribu sekolah dengan nilai transaksi 600 miliar, itu yang transaksinya di dalam sistem itu menggantung. Nah, Kenapa transaksi ini menggantung? Karena Bapak-Ibu pengelola di sekolah masih banyak yang belum paham atau belum berpedoman kepada aturan yang ada tentang pengadaan. Akhirnya, ketika Bapak-Ibu langsung melaksanakan lewat sistem, karena aturannya belum paham, akhirnya ada tahapan-tahapan yang uh, tidak sempurna dan akhirnya menyebabkan transaksi gantung. Nah di uh, Juknis Bos tahun 2022 ini agak uh, apa namanya agak bisa dibilang uh, tertibnya ini sudah mulai agak keras ya Bapak Ibu ya. Uh, saya pribadi sifatnya mengingatkan jangan sampai nanti. Bapak Ibu pengelola sekolah atau sekolahnya Bapak Ibu terkena dampak dari aturan yang baru ini. Lanjut. Di pasal 34 dan 35 dari Permendikbud 2 atau Permendikbud Bos. Lanjut saja Mas yang 35 ya, karena ini kan SD ya. Lanjut. Oke. Nah, di sini ada tanggal-tanggal deadline terkait pelaporan realisasi penggunaan dana pos di dalamnya termasuk adalah masalah pengadaan ya masalah pengadaan untuk belanja dan karena tadi bukti-bukti pengadaan itu sudah harus di upload oleh Bapak Ibu ke dalam sistem dan sistem sistemnya kemdikbud ya dan ini Arkas nah ketika nanti di akhir di akhir periode ya tanggal 31 Januari jika ada laporan-laporan uh, dari sekolah yang dianggap belum lengkap, nah di sini sudah mulai timbul sanksi, Bapak-Ibu. Uh, lanjut, di halaman berikutnya ada. Nah ini uh, yang agak uh, apa ya, agak harus hati-hati, karena ketidaklengkapan laporan uh, termasuk di dalamnya adalah laporan pengadaan itu. Uh, menjadi dasar untuk penyaluran bos reguler di tahap berikutnya kalau bahasa-bahasa ini sudah berhalus ya Bapak Ibu artinya apa ya kalau Bapak Ibu ketika laporannya yang belum lengkap atau dianggap tidak lengkap ini bisa saja Bapak Ibu penyaluran dan bosnya itu terhambat ini kami mohon dengan sangat untuk Bapak Ibu segera Menyelesaikan seluruh laporan, utamanya Bapak Ibu yang terdaftar dalam sekolah yang memiliki transaksi gantung ini, kami mohon untuk segera melakukan verifikasi. Nanti, teman-teman dari juga akan membantu sekolah-sekolah mana yang perlu memverifikasi tahapan pengadaannya. Uh, tahun ini uh, bisa dibilang tahun pemutihan ya Bapak Ibu ya uh, semua laporan uh, baik yang di luar sistem maupun di dalam sistem itu diverifikasi uh, harapannya nanti di akhir tahun uh, sudah tuntas tidak ada lagi yang ketinggalan ya laporan uh, atau yang tidak lengkap ya laporan laporan pengadaannya jadi tidak ada yang terdampak uh, pasal ini uh, ini dengan sangat ya, saya, saya juga khawatir sebenarnya e, kalau masih ada sekolah yang belum lengkap ini terhambat dan pusnya nantinya. Baik, lanjut. Oke, e, ini sekarang bahasa tentang dokumentasi pengedaan muncul secara eksplisit baik di batang debu maupun di uh, lampiran ya lampiran dari uh, juknis pos dan kedepannya di seluruh uh, juknis juknis terkait yang melakukan transfer dana ke sekolah uh, biasanya bantem ya ini nanti uh, akan mencantumkan klausul tentang bukti pengandaan kenapa ya ini karena sebelumnya uh, banyak yang paham hanya wajib sih tapi Ketika pengadaannya tidak dilakukan sesuai dengan pedoman, akhirnya transaksinya menggantung. Lanjut lagi, oke, kita lanjut lagi. Jadi, eh, kami mohon Bapak Ibu mulai tertib secara administrasi, dan para main ini yang 18 tahun 2022, itu sudah mengakomodasi eh, pengadaan secara daring maupun secara luring. Nah, ini yang nanti. Uh, tetap, Bapak Ibu harus cermat dalam melaksanakan uh, pengadaannya. Lanjut, oke, okay. lanjut lagi. Kita lanjut ke Bab Satu ya, uh, Permen Dikbud Pasal Satu. Nah, ini kalau bunyi pasalnya uh, pengadaan oleh saat langsung Selanjutnya, disebut Pemijatan Pendidikan adalah kegiatan pengadaan barang jasa oleh satuan pendidikan melalui penyedia yang dibiayai oleh dana yang dikelola oleh sekolah. Nah, dana sekolah dana yang dikelola oleh satuan pendidikan ini apa? Lanjut ke halaman berikutnya. Oke, nah ini yang uh, Bapak Ibu harus benar-benar memahami. Karena uh, ternyata masih banyak belum di halaman selanjutnya, mohon maaf. Ya, jadi kata kuncinya adalah dana yang ditransfer ke sekolah bisa berupa dana operasional baik pusat maupun daerah, bantuan pemerintah lainnya bantuan Bambom ya, yang kata kuncinya ditransfer sekolah saja dan bantuan masyarakat berupa uang ini bisa berupa CSR maupun dana swadiri lainnya gitu nah ini kalau untuk bapak ibu yang swasta terutama eh, karena kan ini eh, masih mengandalkan iuran ya iuran ataupun eh, uang yang disetorkan oleh eh, wali murid nah secara eh, apa namanya secara umum semu semua penggunaan eh, uang tersebut semua penggunaan dana tersebut dana dana sekolah tersebut ketika digunakan untuk pengadaan atau untuk belanja ini harus berpedoman kepada permen ini. Jadi ini yang uh, hal pertama yang harus dipahami. Nanti juga uh, uh, uh, apa namanya uh, kemarin ketika saya ke Bekasi gitu ya, uh, ternyata sekolah-sekolah di Kabupaten Bekasi itu mendapatkan CSR nilainya sangat besar. Gitu. Nah ini uh, ketika mereka ditanya, e, bagaimana nih cara kami melakukan belajarnya nah, ini yang harus menjadi pedoman tahun 2018, tahun 2022. Lanjut, oke. Nah, kalau melalui aplikasi itu sudah ada pilihan ya di sistem, baik bos reguler, bos kinerja ataupun silpa gitu ya. Lanjut lagi, oke. kalau terkait tujuan dan prinsip masih sama, masih sama dengan tahun sebelumnya, untuk tujuannya itu melaksanakan PB secara efektif, efisien, transparan, akutabel, kemudian memperoleh dana barang nato jasa yang tepat dari setiap dana dibanjarkan satuan dan belikan, aspeknya diukur dari kualitas kuantitas, waktu dan lokasi, ini masih sama, dan saya yakin Bapak-Ibu sudah paham ya, kalau di sini masalah harga, tidak menjadi patokan, gitu ya. Nah, tapi kita bahas lebih lanjut. Halaman selanjutnya, silahkan. Oke, nah ini kita bahas dulu masalah ruang lingkup. Jadi, luang lingkup PPJ adalah seluruh kegiatan belanja barang atau jasa yang dibutuhkan oleh satuan ini di luar dari honor-honor ataupun gaji. Jadi nanti eh, mohon tidak lagi ada pertanyaan eh, terkait honor-honor eh, ya. Eh, karena eh, di tahun sebelumnya ada yang eh, melakukan belanja honor tetapi melalui siplah. Itu eh, tahun ini sudah tidak boleh lagi. Eh, halaman selanjutnya. Oke. Okay. Uh, ini masih sama ya bahwa pelaksananya ada sekolah untuk untuk pelaku pengadaannya ada dua ya pelaksana di satuan pendidikan secara default adalah kepala satuan pendidikan. Nah kalau bapak ibu pengelola sekolah, terutamanya kepala sekolah, butuh dibantu oleh pendidik atau tenaga pendidikan. Silahkan buat akun di pendidik atau tenaga pendidikan itu eh, diberikan tugas tambahan ya diberikan tugas tambahan di dapodik sebagai pelaksana PPJ jadi jangan eh, menggunakan akun bapak ibu kepala sekolah tapi eh, pakai akun mereka sendiri tinggal ditambahkan di eh, tugas tambahannya sebagai pelaksana PPJ kenapa karena kedepannya eh, Kemdikbud akan membuat banyak eh, aplikasi tetapi secara loginnya itu menggunakan login dapodik jadi kalau nanti bapak ibu memberikan akun kepala sekolah nah, takutnya nanti terjadi hal-hal yang uh, tidak diinginkan kemudian juga masih ada penyedia uh, lanjut silakan lanjutkan oke untuk penyediaannya uh, masih bisa perorangan atau badan usaha uh, termasuk di dalamnya adalah koperasi ya Nah ini bapak ibu sudah ada PMK 58 tahun 2022 itu mewajibkan adanya NPWP Jadi mau tidak mau suka tidak suka ketika akan apa namanya berjualan atau bertransaksi dengan bapak ibu di sekolah Baik secara daring maupun luring itu harus ada NPWP nya dan e, kalau nanti belanja secara daring, e, mulai satu Mei itu diminta untuk mengurus PKP. Jadi, ini sudah menjadi kewajiban e, diatur di PMK 58 Tahun 2022. E, lanjut, nah e, terkait penyedia ini juga banyak pertanyaan ya. Ini penjabaran saja. Penyedia itu pelaku usaha yang menyediakan barang jasa dasar kesepakatan. Tentu saja, yang namanya penyedia, ya, jangan eh, kami berharap nih. Jangan sampai dari kalangan eh, pengelola sekolah, eh, jadi nanti akan terjadi konflik of interest. Silakan saja, nanti kalau memang sudah ada rekanan, sudah ada toko yang memang eh, sudah langganan. Silakan mereka mendaftarkan barang-barangnya melalui sistem. Nanti bapak ibu belanjanya melalui sistem. Karena nanti penyedia ini bebas, bisa siapapun gitu ya. Pendaftarannya juga sangat mudah, hanya verifikasi email. Ini jangan sampai nanti kepala sekolah juga atau dari pengelola sekolah ya sudah, saya buka toko aja nanti sekolah belanja ke saya gitu jangan sampai seperti itu ya bapak ibu eh, silahkan nanti tunjukkan rekanan yang bisa melayani bapak ibu harga-harga murah kan salah satu eh, di sekolah ketika diminta belanja secara daring harganya mahal katanya pada, di depan sekolah lebih murah nah kalau di depan sekolah lebih murah atau di pasar lebih, lebih murah kalau misalkan toko tersebut eh, diminta daftar melalui Siplah, tidak mau ya cari saja rekanan yang mau mendaftarkan. Jadi eh, jangan dipersulit, eh, saya yakin misalkan kemarin itu keluhannya Pak ini, saya mau beli AC, di Siplah harganya eh, sampai 10 juta, sementara di eh, Carrefour hanya 8 juta. Dengan selisih 2 juta saya yakin. Eh, Mencari rekanan yang bisa mengambil barang kervot kemudian diambil ke SIPLA, tidak sulit saya yakin. Silahkan saja tinggal mengambil margin yang wajar gitu ya, tidak berlipat-lipat. Saya yakin apalagi di kondisi pasca COVID seperti ini akan banyak rekanan yang menyambut gitu ya, untuk memfasilitasi masalah pengadaan. Jadi ini silakan lanjut halaman berikutnya. Ini sangat dipermudah pendaftaran online. Jadi Bapak Ibu tidak ada namanya penyedia yang resmi. Ini ketika kami NEV, itu banyak sekali toko-toko yang sudah mencantumkan gitu ya logo sip lah di depan tokonya. Sebenarnya tidak masalah. Kalau hanya mencantumkan logo Siplah di samping toko tidak ada masalah. Tapi tidak boleh melakukan klaim bahwa toko tersebut adalah toko resmi. Kenapa? Karena pendaftarannya sangat mudah. Semuanya bisa daftar dan tidak ada verifikasi. Kemdikbud tidak melakukan verifikasi terhadap penyedia-penyedia yang masuk dalam mendaftar di mitra-mitra barang-barang yang diupload pun tidak dilakukan verifikasi kenapa? karena Kemdikbud hanya membuat pedomannya kemudian ada mitra-mitra siplah ini adalah operator ya operator pasar darinya seperti halnya pengelola mall siapa yang mau jualan itu tidak pernah diverifikasi jadi ini hati-hati Bapak Ibu terhadap klaim-klaim pihak yang mengaku eh, satu toko ini adalah resmi disiplah. Siapapun bisa daftar, eh, yang penting Bapak Ibu belanja ke toko yang sudah bisa dipercaya, kalau memang sudah punya langganan, daftar ke eh, belanja ke langganannya. Nah, langganannya yang diminta daftar eh, daftar online ke dalam sistem. Lanjut. halaman berikutnya Oke selanjutnya lagi nah jadi ini eh, bab tiga ini yang Bapak Ibu harus eh, mungkin harus agak hati-hati atau sangat mencermati ya eh, ketika melakukan eh, belanja ini jangan sampai tahapan-tahapan ini hilang atau terlewati ini yang nanti menyebabkan istilahnya transaksi gantung ketika ada tahapan yang terlewati, karena kalau di sistem ini kan harus urut ya, Bapak Ibu. Ya, kalau mungkin belanjanya secara luring, mungkin bisa-bisa saja ada tahap-tahap yang terlewat atau kemudian diundurkan tanggalnya. Gitu, kalau untuk di sistem itu tidak bisa. Ada tiga tahap: persiapan, pengadaan, penetapan penyedia, dan pelaksanaan kesepakatan. Lanjut. Okay. Persiapan pengadaan ini, Bapak Ibu membuat RAB ya, atau Rencana Anggaran Belanja, dan ini agak berbeda dengan RKS. Kalau RKS, kan rencana kerja Bapak Ibu dalam setahun. Nah, kalau RAB ini adalah ketika Bapak Ibu akan melakukan belanja, itu membuat dulu, ancar ancernya lah barang yang mau dibeli apa saja, jumlahnya, kemudian spesifikasinya, waktunya kapan. Untuk barang-barang yang ada tempo, yang kurang uh, seperti uh, pemesanan buku, kalau ada uh, waktu untuk uh, pengiriman, misalkan dua minggu atau satu bulan. Nah, ini nanti Bapak Ibu harus uh, tuliskan semuanya, termasuk alokasi anggaran ini adalah dananya uh, ketika akan belanja menggunakan sebenarnya apa? Apakah BOP, apakah Bos, apakah Bantem, atau uh, apakah dana mandiri? Dan ini berlaku untuk daring maupun luring. Uh, pembuatan RAB ini uh, dibuat ketika uh, bapak ibu melakukan belanja di atas 10 juta. Jadi kita bikin uh, ketika belanja di atas 10 juta, uh, bapak ibu membuat uh, RAB. Dan ini disimpan untuk menjadi beras, Bapak Ibu. Lanjut, lanjut aja. Oke. Uh, tahapan pengadaannya sekarang berubah. Nah, ini di Permen 14 sebelumnya ya, uh, itu belanja mulai uh, 10 juta. Kalau saat ini bapak ibu, bapak ibu bisa kalau bunyi pasalnya ya bunyi pasalnya belanja barang habis pakai di bawah satu juta dapat belanja secara daring. Nah, kata dapat ini eh, artinya prioritasnya bapak ibu belanja secara daring. Tapi kalau memang eh, dari segi waktu tadi ya dari segi waktu kemudian secara kuantitasnya butuh cepat, eh, urgent dan eh, Baru dilaksanakan sekarang, misalkan bisa Bapak Ibu belanja secara luring. Ini perbedaan yang utama di permen 18. Jadi barang habis paket buat satu juta dapat belanja secara daring atau secara luring. Nah, tapi jangan lupa nanti bukti pengadaannya itu yang harus dilaporkan. Jangan sampai nanti ya ini sudah dapat apa untuk satu juta. Tidak wajib lagi katanya gitu ya, tidak wajib lagi uh, daring. Nah, bukti-buktinya uh, tadi diminta di dua aturan, ya, bapak ibu ya, uh, di aturan masalah cutis uh, bos, permen 2 tahun 2002, kemudian di permen 18 ini juga ada aturannya berlaku terkait laporan. Nanti di bab uh, paling akhir tuh masalah laporan. Nah. Uh, Untuk eh, di atas 50 dan di atas seratus juta tetap sama ya ada eh, namanya perbandingan harga eh, minimum kalau yang di atas lima puluh dua calon penyedia dan kalau di atas 100, ini tiga calon penyedia. Nah, yang bapak ibu harus pahami nah, karena ini berlaku secara daring maupun luring. Nah, kalau ada pengadaan yang secara luring, uh, ini memang pasal di paling belakang sih ya, uh, sebentar, sayang ini pasalnya di pasal 23, di demisi barang jasa, nanti kita lihat, ada tipe-tipe pengadaan yang uh, hanya bisa dilakukan secara luring, misalkan uh, jasa perbaikan ya perbaikan, uh, katakanlah ruang kelas, Ketika perbaikan ruang kelas, misalkan ada bantuan CSR untuk pembangunan ruang kelas baru ataupun perbaikan, otomatis kan ini pakai tukang ataupun kontraktor. Nah kontraktornya ketika jasa yang akan Bapak-Ibu lakukan secara luring ini sudah di atas 50 juta, ini Bapak-Ibu wajib mendapatkan penawaran dari dua calon penyedia, kalau tadi kasusnya bangun pembangunan atau konstruksi dapat penawaran dari dua calon kantor ini harus lakukan secara luring kalau di sistem ketika belajar daring ini tinggal dimasukkan ke dalam keranjang pembanding istilahnya Nah tapi kalau Bapak Ibu belajar luring ini wajib mendapatkan penawarannya kalau untuk pengadaan 200 di atas 200, itu minimal dari tiga calon penyedia. Oke, nah selanjutnya adalah pembuatan kesepakatan pengadaan. Nah, ini yang paling banyak mulai terjadi, dalam terjadi kutip sengketa antara sekolah dan penyedia. Kenapa? Ketika saya terjadi terjadi sekolah-sekolah uh, yang uh, istilahnya agak risikan itu SMK ya, kebanyakan ya uh, banyak melakukan pembelian untuk barang-barang misalkan mesin di, uh, di sistem uh, itu hanya tertulis mesin misalnya mesin uh, kemarin apa ya dia laser untuk konstruksi mesin laser untuk konstruksi lah katakanlah begitu. Uh, kemudian tidak tercantum di dalam item tersebut ada instalasi dan pelatihan yang terjadi ketika sekolah melakukan pemesanan sebelum melakukan pemesanan komunikasi dulu ke tokonya ini sudah include instalasi sama pelatihan ya tapi sayangnya hanya lisan ataupun hanya via WA nah kemudian ketika melakukan pemesanan di dalam surat pesanannya itu jangan lupa Bapak Ibu cantumkan harus include, misalkan kalau ada instalasi, tuliskan instalasi. Kalau ada pelatihan, tuliskan pelatihan. Kalau perlu packing, misalkan dengan packing kayu atau dengan packing bubble wrap, tuliskan dalam surat pesanan. Jadi nanti ketika pesanan ini datang ke Bapak-Ibu, sebelum dilakukan semua yang tercantum dalam surat pesanan, kalau tadi ada instalasi, ada pelatihannya, berarti eh, transaksi tersebut, belum selesai nah ini kalau tidak ditulis uh, seperti kasus yang terjadi di uh, beberapa SMK di dalam invoice-nya itu hanya itemnya saja ketika barangnya datang masih dalam keadaan terbungkus penyedia sudah minta dibayar karena uh, klaimnya kan ini hanya barang saja nah, ini kan uh, akhirnya menjadi sengketa yang tidak perlu ya uh, ketika Bapak-Ibu uh, cermat dalam melakukan pesanan Hal ini tidak uh, tidak perlu terjadi dan lagi uh, sekali lagi ini masalah pesanan ini banyak sekali juga terjadi pembatalan uh, dengan berbagai alasan ya uh, paling sering alasannya adalah salah pilih atau salah pesan uh, jumlahnya itu paling sering terjadi misalkan uh, harusnya memesan buku uh, jumlahnya 100 tapi terketik hanya 10. atau uh, misalkan pesan buku buku dengan judul uh, A harusnya pesannya judul B nah ini eh, sekali lagi pada saat pesanan sebelum melakukan pemesanan itu sudah harus pasti semua item-item yang akan dibeli eh, sesuaikan lagi dengan RKS apabila emang diwajibkan untuk eh, sesuai dengan RKS terutama dari sisi harga ya eh, di RKS kan ada eh, selain dari pagu juga ada SBU ya eh, atau standar harga satuannya, itu tolong uh, diperhatikan. Jangan sampai nanti ketika Bapak-Ibu sudah melakukan pemesanan, tiba-tiba uh, ketika mau dibayar, tidak boleh oleh dinas. Alasannya uh, melebihi dari SSH, melebihi dari standar uh, harga satuan. Atau kemarin uh, beberapa dinas yang uh, di luar Jawa, ada yang mewajibkan misalkan, uh, Ketika memesan komputer, harus minimal intel yang I5 atau yang setara. Kemudian sekolahnya nekat pesan yang I3. Akhirnya dari dinas tidak mengapur pembayaran. Jadi ini sebelum melakukan pesanan, silakan Bapak-Ibu melihat dari sisi aturan-aturan yang ada. Misalkan dari pembeliannya, kalau punya aturan tersendiri, Silahkan cek dulu apa-apa saja, -apa jangan sampai nanti pesanan pesanan yang sudah dibuat ini akhirnya harus dibatalkan dengan berbagai alasan. Karena nanti, kalau di sistem ini kan pembatalan ini kan terekam, ya tidak hilang jejaknya. Kalau ada terjadi banyak pembatalan, ini nanti akan jadi pertanyaan, kenapa. Suatu rasa kok kalau dipatalkan terus gitu kan, ini yang jadi panjang lah ceritanya. Jadi lebih baik bapak ibu ketika akan memesan itu cermat. Lanjut, dalaman berikutnya. Oke, nah pelaksanaan kesepakatan ini dimulai pada saat pengiriman. Pengiriman barang, ketika nanti sampai di sekolah itu wajib melakukan pemeriksaan jangan sampai barangnya masih dibungkus rapi gitu ya tidak diperiksa baru nanti setelah dilakukan oleh pemeriksaan kepala sekolah itu membuat serah terima ya, bahwa serah terima. Nah di dalam sistem itu sudah mengakomodasi penerimaan sebagian. Jadi kalau bapak ibu bisa misalkan pesan buku lima judul masing-masing serata eksemplar misalkan kalau dari satu judul ada yang baik hanya uh, ada kerusakan misalkan uh, 20 eksemplar itu uh, Bapak Ibu bisa punya dua pilihan pertama uh, meminta ke penyedianya untuk memenuhi 20 yang rusak diganti gitu ya atau uh, karena waktunya terbatas dan Bapak Ibu sudah harus uh, melakukan pembayaran misalkan ya sudah terima saja yang 80-nya, yang dua puluhnya uh, ditulis dalam serah terimanya uh, kondisi rusak. jadi itu uh, sekarang di permen 18 sudah dimungkinkan uh, ya dan di sistem juga sudah dimungkinkan. nanti ketika uh, bapak ibu belanja ini jangan lupa ketika membuat BST, uh, kalau ada barang yang rusak dituliskan. <tuh> jadi jangan sampai ada perbedaan antara surat pesanan dengan Uh, serah terima kalau uh, surat pesannya 100 ketika diterima 80 uh, yang 20-nya harus ada statusnya gitu. apakah rusak ataukah uh, yang lainnya nah uh, masalah pembayaran nanti akan saya cover dalam slide sendiri uh, kemudian ada masalah uh, pembatalan sepakatan jadi uh, ini ada di pasal 19 Muncul sendiri klausul tentang, tentang pembatalan, jadi pembatalan itu boleh sekarang, tapi harus ada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual. Uh, kalau secara luring, uh, ini mungkin nanti bikin surat pernyataan bersama, gitu ya, uh, ditandatangani oleh penjualan pembeli. Nah, kalau untuk daring, ini yang repot nih, Bapak Ibu, kenapa? Uh, karena saat ini... Uh, Bapak Ibu tetap harus bikin surat pernyataannya dan dikirimkan ke masing-masing mitra. Dan ini prosesnya biasanya tidak bisa cepat. Karena kan satuan pendidikan yang dilayani sangat banyak ya, 440.000 satuan pendidikan sementara mitranya hanya 18. Dan kalau pembatalan ini eh, apa eh, agak lama gitu prosesnya dari, dari mitranya. Saya khawatir nanti masuk dalam kategori transaksi yang tidak lengkap laporannya itu karena pembatalannya belum diterima. Jadi sebisa mungkin pembatalan ini dihindari sebisa mungkin. Silakan nanti bapak ibu patuhi aturan-aturan yang dari pemda masing-masing terkait waktu pembayaran, misalnya ya beberapa pemda itu punya celahnya deadline, deadline pembayaran. Misalkan kemarin DKI Ternyata, deadline pembayarannya adalah tanggal 20 Desember jam 2. Ini berbeda dengan pada umumnya 31 Desember gitu ya, untuk terakhir pembayaran. Nah, ini silahkan nanti cek kembali ke masing-masing bapak ibu. Jangan sampai nanti pembayarannya tergantung atau tidak bisa selesai hanya karena ada aturan dari Pemda yang berlaku. Oke, lanjut. Oke, nah pembayaran ini juga muncul jadi klausul sendiri pasal 18 ya, ayat 38. Ini saking banyaknya transaksi gantung sampai akhirnya dari Kemenikbud dan dari Kemenkumham merasa ini harus diatur khusus. Ada tiga jenis pembayaran. Pertama, pembayaran langsung ke penyedia untuk belanja secara luring. Jadi, kalau Bapak Ibu belanja luring, misalkan tadi ya, jasa yang tidak bisa melalui SIPA itu silahkan bayar langsung ke penyedia. Nanti tinggal bukti bayarnya dilaporkan ke dalam sistem. Kemudian, untuk UMK atau konsumsi untuk tamu yang datang mendadak, jadi kan sudah diatur bahwa dibelanja di bawah satu juta itu boleh dilakukan secara luring. Nah biasanya kan eh, kalau bapak ibu belanja di bawah satu juta untuk makanan banyak yang langsung dibayar gitu ya. Nah kalau di aturan sebelumnya ketika bapak ibu melakukan hal tersebut itu melanggar bapak ibu. Nah di sini sekarang sudah di eh, apa diakomodasi jadi ketika belanja di bawah satu juta eh, kemudian untuk UMKM itu bisa dibayar tunai atau di, eh, diberikan DP ya nah kalau untuk belanja secara daring nah ini sekali lagi harus ditekankan eh, pembayaran secara daring itu bapak ibu eh belanja secara daring bapak ibu wajib melakukan pembayaran secara daring jadi jangan tidak boleh lagi eh, bapak ibu belanjanya daring tapi bayarnya ke toko eh, atau masalahnya nah ini eh, jangan lagi karena nanti akan eh, menjadi transaksi gantung dan akan berimbas ke pelaporan Bapak-Ibu. Oke, lanjut lagi. Ini ada beberapa ya. bagan ya. Bagan-bagan nanti silahkan di-print saja. kita perlu saya jelaskan bagaimana tahap pengadaannya. Lanjut langsung aja ke bab 4 untuk pelaksanaan pengadaan. Ya, nah, nah Bapak Ibu, kalau ada yang masih bertanya, ya, apakah wajib secara daring gitu ya, atau belanjanya secara daring? Nah, di permennya sekarang, belanjanya gini: pelaksanaan PBI Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengandaan Satuan Pendidikan. Jadi, sudah pasti wajib, gitu ya. Nah, tapi ada tapinya. Tapi itu di eh, ayat duanya nya eh, barang-barang yang bisa dilaksanakan secara daring pertama eh, memiliki kriteria standar atau dapat distandarkan. Ini contohnya adalah barang-barang yang eh, retail ya barang-barang pasar ini kan eh, apa namanya sudah ada standarnya. misalnya air minum dalam kemasan itu seperti apa kemudian eh, apa namanya? ya makanya ringan seperti apa kemudian memiliki sifat risiko rendah jadi kalau nanti bapak ibu eh, apa akan beli peralatan peralatan yang sifatnya eh, agak kompleks ya misalkan eh, kalau di SD mungkin jarang ya misalnya mesin-mesin yang butuh instalasi atau tenaga yang eh, untuk melakukan instalasinya nah ini eh, tidak bisa melalui sipla eh, tidak disarankan karena punya risiko tinggi ketika ada tenaga ahli dan tenaga ahlinya tidak uh, melaksanakan instalasi maka alat yang bapak ibu beli tidak bisa uh, digunakan nah yang terakhir uh, harga sudah terbentuk di pasar jadi uh, ini mengakomodasi aduan-aduan terkait harga mahal jadi kalau memang sudah ada barang-barang yang uh, retail di supermarket ada di eh, apa namanya minimarket ada sudah ada harganya ketika bapak ibu eh, survei ditemukan harga di Sipra lebih mahal gitu ya ya eh, tadi silahkan aja cari rekanan yang mau eh, melayani bapak ibu dengan harga yang mendekati harga pasar eh, karena di Sipra itu tidak ada namanya eh, penyedia resmi gitu ya eh, semuanya bebas mendaftar eh, yang harus bapak ibu cermati nanti adalah selain dari harga kemudian juga tingkat kepercayaan penyedianya ya ini orang toko-toko eh, itu bisa dipercaya tidak nah nanti akan dikeluarkan eh tersendiri eh, untuk lebih detail lagi ya barang-barang apa saja kemudian tata kelola di sistem seperti apa akan ditambah oleh eh, sekretaris jenderal kalau saat ini yang sudah berlaku adalah prosesjen eh, nomor 6, kalau saya tidak salah, presiden nomor 6 tahun 2021, eh, itu tentang tata kelola eh, siplah, situ secara ada, tapi masih eh, mengatur terkait kemitraannya. Jadi kalau Bapak-Ibu ingin tahu, kayak apa sih sebenarnya yang mending buat dengan mitra sipla? banyak aduan yang bilang oh ini diikut pasti dapat komisi nih dari semua penjualan nah di situ di, sudah diatur bahwa di camdikut itu sifatnya kosong kosong tidak ada komisi apapun dari mitra ke camdikut maupun dari penyedia ke mitranya. jadi mitra mitra siflah ini juga tidak boleh memungut nah tapi juga jangan diselartikan seperti ini pak Ibu jadi yang tidak boleh dipungut adalah ketika mitra jualan jualan melalui sistem daring kemudian nanti dia apa namanya misalkan ada menjual apa ya menjual barang lah seragam 1 juta kemudian dari apa namanya dari mitra melakukan charging misalkan 2%. persen itu yang tidak diperbolehkan oleh kementerian diatur di persesjen. nah tetapi ada juga yang sifatnya financing di beberapa mitra sipla itu um, melakukan layanan tambahan berupa financing layanan financing untuk membantu UMKM jadi kalau ada UMKM yang uh, padat modal padat karya uh, beberapa mitra uh, sipla ini memberikan layanan financing nah otomatis layanan financing itu pastinya mengambil persentase dari transaksi. Tapi ini adalah layanan tersendiri ya. Jadi di luar dari siplah kalau untuk financingnya. Karena biasanya juga lembaga financing-nya bukan mitranya. Karena itu sekarang di persyarian dipisahkan. Ada mitra siplah, ada mitra pembayaran. Dan biasanya mitra pembayaran inilah yang melakukan financing. Kedua adalah ada beberapa mitra yang punya uh, perusahaan sister company ya, perusahaan uh, apa namanya? adalah ada satu holding punya perusahaan uh, serupa yang menyediakan barang. Nah, uh, jadi financing bisa dari sisi uang, bisa dari sisi barang. Nah, terkadang ini ada uh, apa? kesalahan konsepsi bahwa ketika jualan melalui uh, sipla itu Uh, ada komisi, padahal bukan komisi, tetapi uh, tokoh tersebut melakukan peminjaman, baik berupa uang maupun barang, ke uh, perusahaan uh, yang yang sejenis. Ya, kalau kita bilangnya sister company atau uh, perusahaan saudara, lah gitu. Nah, ini di luar dari mekanisme uh, sipilah yang diatur oleh kementerian. Jadi, ini, uh, Bapak Ibu, nanti tolong dipahami ya, bahwa... Uh, kalau dari transaksi, bahwa penyedia-penyedia itu tidak dikenakan fee apapun, kemudian ada mitra pembayaran, nah mitra pembayaran ini bisa melakukan financing, baik berupa uang maupun berupa barang, ataupun nanti sesuai yang diatur oleh Bank Indonesia, ketika ada transaksi yang beda bank, itu maka dikenakan biaya transfer nah biaya transfer ini tidak bisa dihindari karena memang sudah jadi ketentuan ya dari Bank Indonesia tetapi beberapa mitra itu memberikan layanan ketika Bapak Ibu transfer dari bank yang berbeda dari masing-masing mitra pembayarannya si pasar daring itu bisa mencantumkan bahwa biaya ditransfer ditanggung oleh penerima. Nah ini jangan lupa karena banyak, masih banyak yang bertanya nanti biaya transfer gimana kalau uh, bayarnya uh, secara transfer secara uh, daring gitu, atau elektronik ya ada opsi uh, tinggal dicentang kalau bapak ibu nanti ke kasir gitu ya ketika melakukan uh, uh, transfer tunai eh, maaf melakukan transfer beda bank itu tinggal dicantak saja bahwa biaya transfer diterima oleh eh, ditanggung oleh penerima. Nah dengan adanya metode ini maka bapak ibu sahabat-sahabat pengelola sekolah dasar ini tidak dikenakan biaya transfer melainkan yang menanggung adalah tokonya. Nah ini ada semua di persesjen. Cuma kalau untuk menjelaskan persesjen mungkin nanti dari teman-teman pusdatin ya yang melakukan teknis operasional. Lanjut, oke. Nah tadi di permennya sudah disebutkan ada barang habis pakai. Mudah-mudahan bapak ibu masih ingat semua ya. Kalau barang modal itulah barang yang memiliki nilai aset, sementara barang habis pakai tidak memiliki nilai aset. Nah nanti yang jadi perdebatan tuh biasanya masalah buku apakah buku itu habis pakai atau barang modal tapi kalau Bapak Ibu sudah menggunakan arkas semuanya saya rasa sudah tidak ada masalah karena di arkas sudah ditetapkan ya apa-apa yang modal dan apa-apa yang habis pakai eh lanjut lagi oke nah masalah jasa-jasa juga sama ini ada beberapa hal yang tadi tidak bisa dilaksanakan oleh siplah karena tidak bisa distandarkan. Nah contohnya apa kalau jasa konsultasi ini kan yang membutuhkan olah pikir biasanya ini tidak bisa kita jasa kontraktor jasa kontraktor jasa desain untuk konstruksinya itu tidak bisa distandarkan kalau tukang juga rata-rata kan tukang menghitung dari meteran gitu. ini juga bisa, tidak bisa distandarkan karena kan masing-masing pekerjaan itu beda-beda gitu disiplah itu di sistem itu belum mengakomodasi pekerjaan yang uh, tidak terstandar Nah, yang bisa standarkan biasanya adalah jasa lainnya contoh nih uh, kayak jasa instalasi komputer jasa servis AC ini kan relatif sudah ada uh, harga pasarnya uh, kalau servis AC walaupun tidak ada sistem katalog tapi uh, relatif sudah adalah uh, antara 100.000-200.000 sampai ribu. nah seperti ini bisa melalui eh uh, melalui sistem jadi ketakunya adalah terstandar dan tidak standar itu mungkin enggak sih suatu barang atau jasa itu punya standar secara umum lanjut ini nih lanjut saja ya Wajaran harga. Nah ini bapak ibu, ini juga yang salah satu yang paling penting ketika bapak ibu melakukan pengadaan baik daring maupun waring, apalagi era sekarang ya. Era sekarang itu survei harga kadang tidak perlu bapak ibu eh, harus ke pasar eh, lewat mekanisme eh, daring sudah sudah relatif bisa dapat harga harga eh, yang cukup akurat lah. Nah untuk sistem pengadaannya itu eh, kalau survei boleh pakai apa aja misalkan ibu pakai bapak ibu pakai tokopedia atau pakai bukalapak atau pakai belibli gitu ya untuk melakukan survei harga tetapi untuk eh, pada saat belanja itu wajib menggunakan eh, mitra yang sudah diverifikasi oleh kementerian 18 mitra. Nah kalau harga wajar pertama dilihat dari standar satuan harga yang menetapkan pemda baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah yang jadi challenge beberapa pemda ini tidak update bapak ibu secara ssn nya. Di arkas pun juga kadang-kadang mengikuti standar harga yang lama. Ini paling paling berasa ini ketika bapak ibu belanja yang berupa elektronik ya. Biasanya kan harganya berubah terus ya laptop maupun tv ataupun perangkat elektronik lainnya. Nah ini silahkan dikonsultasikan. Jadi kalau ada harga-harga barang yang sudah berubah, komunikasikan dengan dinas dan Pemda. E, jangan sampai ketika nanti bapak ibu melakukan sudah melakukan pemesanan tidak bisa dibayar hanya karena e, tidak memenuhi aturan Pemda. Kemudian selanjutnya adalah harga katalog. E, harga katalog ini ditetapkan pemerintah. Biasanya ada banyak ya katalog nasional. Dilakukan oleh KPP, mungkin Bapak Ibu uh, paham tentang i-katalog, e gitu ya. Uh, sudah pernah dengar? Kemudian ada katalog sektoral. Nah, itu uh, dilakukan oleh kementerian, Bapak Ibu. Nah, yang paling uh, yang masih hangat kemarin itu kan uh, buku Kurikulum Merdeka, ya. Nah, buku Kurikulum Merdeka itu untuk uh, melakukan uh, standarisasi harga ada dua. Uh, untuk yang kemarin itu dilakukan. Uh, Lelang sehingga didapatlah dua penyedia dengan harga yang paling minim dan nanti akan muncul harga HIT setelah satu Mei dibuatkan harga eceran tertinggi ditetapkan oleh Kementerian. Biasanya untuk yang yang harga kata yang ditetapkan adalah buku biasanya nanti juga akan pastinya akan diperlebar tidak hanya buku tetapi barang-barang khusus lainnya nah ini kalau terkait buku saya kembali mengingatkan ternyata dari hasil monef itu masih banyak sekolah melakukan belanja bukunya secara luring nah ini mohon berhati-hati Bapak Ibu ya untuk buku ini belanja secara daring jadi nanti kalau ketahuan gitu ya, Bapak Ibu melakukan belanja buku secara luring, ya pastinya akan mendapatkan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, kemudian selanjutnya ada harga pasar. Nah, harga pasar seperti tadi saya sebutkan, silahkan survei mau dimilih market, di supermarket, dan tempat lain. Yang keempat adalah urgensi barang jasa, ya kalau memang di suatu daerah. Karena ini bicaranya seluruh Indonesia, belum tentu harganya sama. Dan misalkan di daerah yang terpencil pastinya punya harga yang berbeda ketimbangan daerah-daerah yang ada di eh, tengah kota. Dan ini nanti bisa melihat dari faktor urgensi harga. Ketika memang di, misalkan Bapak-Ibu ada di desa yang eh, 8 jam perjalanan ke kota, urgent butuh satu barang dan adanya di situ, harganya selisih 50% misalkan dari harga di kota, tapi kalau ke kota perlu 8 jam, ya sudah. Bapak-Ibu bisa beli barang lokal. Jadi, empat hal ini, nanti tolong Bapak-Ibu pedomani, jadi tidak lagi ada pertanyaan terkait harga wajar. Tidak lagi ada pertanyaan dari auditor, oh ini kemahalan. Kalau ada auditor yang bilang harga kemahalan, itu jawabnya, Pak, ini harganya wajar. Karena, ya, misalkan, ini sudah mengikuti SSH atau sudah mengikuti katalog seperti itu. Eh, lanjut lagi, lanjut dalam selanjutnya. Oke, ada pengecualian. Eh, tadi ya, eh, barang jasa yang tidak memenuhi kriteria Pasal 3 eh, yang tadi sudah disebutkan banyak hal. Sebenarnya yang uh, belum bisa diakumulasi secara, uh, secara sistem, uh, secara tahapan pengadaan, secara berkas-berkas, Bapak-Ibu uh, tetap berpedoman ke Permen 18 tahun 2022. Jadi yang uh, wajib itu bukan siplahnya tapi adalah uh, Permen 18 tahun 2022, karena di sini ada mengatur pengadaan secara daring maupun secara luring. Kemudian, barang habis pakai paling banyak 1 juta, ya. Itu bisa di luar sistem, dan terakhir adalah tidak memiliki koneksi untuk mengakses sistem informasi. Jadi, kalau nggak ada internet, nah, boleh-boleh saja silahkan untuk belanja di luar sistem. Oke, selanjutnya, oke. Nanti yang wajib diperhatikan, ini jangan sampai e, lupa, jangan sampai salah, Bapak Ibu. Sekali lagi barang jasakan harus sesuai dengan juknis ya, Bapak Ibu. E, kemudian juga komunikasi dengan Pemda terkait hal-hal e, seperti tadi ya, ada misalkan ada tempo pembayaran, kemudian ada ketentuan e, spesifikasi minimum dan lain-lain. Kemudian harga transaksi, nah harga transaksi ini adalah harga barang plus ongkir plus pajak. Nah ada ketentuan baru, ini belum saya tulis di slide ini. Ada ketentuan baru di PMK 58 tahun 2022, karena baru berlaku di 1 Mei dan kemarin kita potong libur banyak ya. Kewajiban pajak itu nanti akan dipungut oleh mitra pasar daring. Jadi Bapak-Ibu, ketika membayarkan transaksi saat ini, sedang dalam pengembangan teknis, ya, harga yang dibayarkan adalah harga barang plus ongkir plus pajak. Bapak-Ibu nanti tidak bisa lagi memilih opsi pembayaran pajak oleh sekolah. Karena di sebelumnya itu masih dibolehkan sekolah yang langsung membayarkan pajak, untuk saat ini karena sudah berlaku PMK 58 tahun 2022, pajaknya dibayarkan full ya, jadi harga barang plus ongkir plus pajak. Dan terkait pajak, karena pajak ini harus eksplisit, harus dibunyikan, harus muncul dalam invoice, jadi tidak ada istilah barang harga barang sudah include pajak itu tidak ada di dalam sistem semuanya itu dinyatakan terpisah harga barangnya berapa misalkan harga barangnya satu juta kemudian pajaknya 110.000 jadi harga transaksinya 1 juta 110.000 jadi tidak ada barang input pajak ya Bapak Ibu ya ini harus di harus dipahami betul. Kenapa karena nanti bukti invoice Bapak-Ibu, bukti pembelajaran Bapak-Ibu, itu akan menjadi faktor pajak. Kalau tidak muncul, nanti besar pajaknya berapa, otomatis bukti invoice itu tidak bisa berlaku menjadi faktur pajak. Kenapa nanti semuanya harus muncul? Harga barang berapa, harga barang berapa, dan pajaknya berapa. Kemudian pembelian penyedia barang jasa, sekali lagi tidak ada penyedia barang jasa resmi ya, Uh, semua bisa daftar, silakan belanja bapak ibu ke yang sudah uh, sudah kenal, sudah dipercaya itu, yang bisa melayani bapak ibu dengan baik. Kemudian kalau belanjanya daring, ya pembayaran melalui pasar, pasar daring. Uh, mau nihin Mbak Laila masih ada waktu berapa menit ya? Ada sekitar 7 menit lagi, tujuh menit ya. Nah, ini sebenarnya masih ada lagi tentang barang khusus, ya. Mungkin saya habiskan sekalian, ya. Oke, boleh, lanjut. silakan, Mbak Indri. Nah, silakan lanjut halaman berikutnya. Oke, nah, Bapak Ibu, karena ini tadi sudah diatur, ya. Para yang boleh belanja melalui sistem hanya yang standar, skor rendah, dan harganya pasar ini akan muncul, namanya barang jasa khusus Nah untuk barang jasa khusus ini pertama uh, barang jasa yang terbatas uh, belum dapat lepas pasar, gitu ya kemudian uh, ada hakinya atau da-lisensinya terbatas kemudian kementerian uh, punya kebutuhan khusus uh, jadi spesifikasinya harus tertentu nah untuk barang-barang ABC ini uh, nanti akan masuk ke dalam ternyata barang jasa khusus tapi kalau unsurat ini mungkin untuk ke teman-teman direktorat mungkin ya yang biasa bukan ban ya kalau untuk bapak ibu atau sobat-sobat dasar ini eh, sifatnya pengetahuan saja jadi nanti kalau ada item yang eh, istilahnya trampu ajaib spesifikasinya itu harus ditetapkan menjadi pengadilan barang yang khusus. Oke selanjutnya eh, bab lima ini ada penyelesaian sengketa ini karena transaksi si ini sudah sangat luar biasa. Eh, karena bapak ibu sekolah ini sangat eh, semakin belanja dari daring. tahun itu transaksinya sekitar 2 triliun transaksinya karena sudah besar otomatis eh, banyak sering terjadi sengketa. Nah, eh, pertama eh, ketika terjadi sengketa. Itu ya harus musyawarah dan berfakat. Dan bapak ibu, sobat sobat e, sekolah dasar tidak perlu takut. E, biasanya sketsa ini, ini e, beberapa kali kami mones terjadi. Misalkan ada pecah kongsi, ada satu toko bapak ibu sudah transaksi ke toko tersebut, telah katakanlah kemudian e, sudah melakukan pembayaran, tiba-tiba toko -tiba, e, pecah kongsi, e, berantem kasarnya. Toko B dan Toko C. Nah, Toko c ini nanti ke Bapak Ibu. Nah, ketika terjadi ini tidak perlu takut, hadapi saja karena eh, dibukti pemasaran Bapak Ibu itu sudah ada eh, kepadanya siapa dan bukti terakhir kan sudah ada, tidak perlu Bapak Ibu takut. Kemudian eh, kalau memang tidak selesai ya sengketanya, nah nanti baru eskalasi melalui jalur pengadilan. Tapi ini sebisa mungkin. Eh, hari Lanjut lagi ini masalah pelaporan-pelaporan ya. Uh, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bab selanjutnya. Oke. Okay. eh uh, di mulai dari menteri, kemudian gubernur, wali kota, sekarang uh, punya kewajiban untuk melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan. Jadi semua Bapak Ibu ini sudah bisa dilihat uh, sampai dari level menteri sampai ke gubernur dan bupati wali kota. Ini untuk memudahkan laporan uh, dan secara rekapitulasi nantinya. Oke okay, uh, selanjutnya itu pengadaan pengadaan ada nggak ya? Oh ini nggak ke safe ya? Oh iya. Yeah. Di saya ada dua selesai tambah tentang bukti pengadaan. Uh, jadi, mungkin saya sampaikan di sana aja ya. Untuk laporannya, ada dua ya Bapak-Ibu ya. Pertama, hmm, Bapak-Ibu belanja secara daring itu otomatis bukti yang ada dalam sistem, uh, itu akan uh, diintegrasikan dengan ARKAS. itu di, uh, Ini muncul di satu pasal sendiri, di pasal 29, kalau saya salah, tentang laporan nah kalau belanjanya secara luring, nah nanti eh, apa namanya pengadaannya, ini silahkan bapak ibu melakukan upload ya upload sendiri ke dalam arkas ini eh, termasuk tadi pengadaan pengadaannya buat juta itu kalau memang sudah ada barangnya eh, kalau memang mengajarkan silahkan belinya secara daring gitu karena laporan bisa langsung selesai tapi kalau memang memang harus secara luring juga tidak mengapa asalkan nanti semua bukti diupload dalam akas. Nah sekali lagi mungkin buat menutup ya bapak ibu di para manek Bos itu sekarang sudah sangat eksplisit sekali mengatur tentang kelengkapan laporan dan Anda sudah muncul sekali, Pak apa namanya kalau rasanya bukan bahasa sanksi ya menjadi dasar untuk penyaluran bos di tahap satu tahun berikutnya harusnya halus. Tetapi e, kalau e, diartikan bahwa itu sebenarnya ya kalau bapak ibu e, laporan tidak lengkap nah ini bisa menjadi e, hambatan e, ketika e, bos tahun berikutnya. Mungkin itu saja. Mbak, inilah saya klikkan ke Mbak Laila. Baik, terima kasih banyak Pak Henry. Luar biasa ya sahabat sekolah dasar. Tadi kita sudah menyimak banyak sekali informasi penting yang disampaikan oleh Pak Henry. Jadi, Pak Henry sempat mention bahwa yang wajib adalah memahami step nomor 18 tahun 2022. Jadi yang perlu diruruskan ya sahabat sekolah dasar bahwa terkait si lah. Uh, di Permendikbud nomor 12 ini sudah state atau sudah tertera bahwa pasal 23 ayat 2 ya khususnya. Pelaksanaan PBJ, satuan pendidikan, dilaksanakan melalui sistem informasi pengadaan satuan pendidikan. Tapi dengan kriteria tentu, yakni yang pertama, jika barang atau jasa memang memiliki standar atau dapat distandarkan. Kemudian yang kedua, ada ketentuan jika memang barang atau jasa memiliki sifat resiko rendah dan juga harga sudah terbentuk di pasar Nah, sahabat sekolah. Ya, Bu Nasti juga masih berkabung ya. Oke, okay. nah ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk Mbak Hendri di channel Youtube kita, tepatnya ya. di kolom chat. Yang pertama izin kami bacakan ini ada dari Digas Digput Pertanyaannya adalah mungkin bisa dijelaskan secara spesifik apa yang menjadi penekanan perbedaan aturan PBJ saat ini dengan aturan sebelumnya. Nah, Pak Endri, boleh langsung menjawab, kira-kira perbedaan PBJ, aturan PBJ yang di Permen 18 dan yang dulu Permen 14, ini apa kira-kira Pak Endri? Perbedaannya ya. Uh, pertama dari sisi uh, apa? kategorisasi nilai transaksi ya, uh, kategori transaksi di bawah satu juta kemudian untuk barang habis pakai itu bunyinya sekarang dapat belanja melalui sistem berarti dapat juga belanja melalui luring kemudian kedua banyak penekanan untuk menghindari transaksi gantung jadi selesai masalah pembayaran sebelumnya kan di permen 14 tidak disebutkan ya kalau satu pembayaran hmm. di 18 disebutkan kemudian juga masalah pelaporan kalau sebelumnya tidak disinggung juga masalah pelaporan di permen 18 2022 sudah disinggung masalah pelaporan dan adanya integrasi antara sistem pengadaan dengan arkas nah ini nanti juga nyambung dengan apa namanya menbu pos ya eh, 2002 tahun 2022 eh, adanya kewajiban sekolah untuk melengkapi eh, bekas-bekas pelaporan selanjutnya itu adalah masalah terkait pembatalan ya untuk pembatalan eh, sebelumnya tidak disebutkan bahwa transaksi boleh dibatalkan Jadi kalau kalau yang dulu tuh kalau ada pembatalan sebenarnya sudah pelanggaran prosedur itu karena eh, di permen perdas tidak pernah bunyi tentang pembatalan. Kalau di 18 sudah diakomodasi dan mungkin yang paling penting, tadi masalah eh, apa kewajiban melalui sistem daring ya. Eh, kalau sebelumnya kan eh, wajib tanpa penanggululah gitu ya. Semuanya wajib melalui sipilah gitu. Nah kalau untuk yang di 18 ini sudah ada klasifikasi eh, yang wajib itu apa aja? Tadi ya di pasal 23-nya disebutkan. Kalau secara barangnya itu yang punya kriteria standar atau dapat distandarkan, kemudian resiko rendah dan e, memiliki harga pasar. Nah, kalau di luar itu, nah itu nanti bisa apa namanya? Bisa diselenggarakan secara luring dengan tetap berpedoman pada e, pedoman pengadaan yang diterbitkan ini. Mungkin itu Mbak Laila. Baik, Pak Hendri. Terima kasih penjelasannya Jadi eh, sahabat sekolah dasar Memang ada hal yang berbeda ya Antara permen dikut Tentang PPJ yang saat ini Diterbitkan dengan yang sebelumnya Untuk mengetahui lebih jauh Apa saja perbedaannya Memang kita harus baca terlebih dahulu Dan kemudian kita pahami Begitu ya Pak Hendri ya? Ya. Nah, Ada bocorannya Salah satu perbedaannya adalah tadi bahwa Di permen yang sekarang di apa, tertera ketentuan bahwa untuk melaksanakan BBC melalui SIPLA atau sistem informasinya ada beberapa kriteria barang dan jasa. Seperti apa kriterianya? Ayo, oleh karena itu kita baca aturannya ya sahabat sekolah dasar ya. Oke, okay, Pak Hendri, terima kasih. Sekarang uh, kami ada dari Bapak Sujargo dari SDN Dua Medangsari Halo Pak Jargo. Nih pertanyaan dari Pak Sujargo. Bagaimana regulasi belanja daring atau siplah? Apakah kalau belanja siplah harus tetap ke toko? Kalau belanja di siplah, apakah juga tetap menggunakan stempel toko? Nah itu. Kemudian ada satu lagi pertanyaannya untuk belanja bagi sekolah penggerak. Apakah semuanya harus mengikuti atau memakai siplah? Nah, ini mungkin butuh penjelasan atau penekanan. Lebih lanjut nih Pak Hendry biar semua sahabat sekolah dasar juga bisa memahami. Ini saya agak kurang paham ya belanja ke toko apa harus ke toko? Maksudnya gimana ya? Gini, ini kayaknya seperti ini kalau sudah pakai siplah, apakah harus datang ke toko? Nah itu perlu nggak oh. sih Pak Hendry? Oke jadi kan memang eh, tadi ya kalau masalah penyediaannya. Uh, pastinya kan agar Bapak Ibu ini nggak dibohongi ya dalam, dalam tanda kutip ya uh, itu kan harus ke penyedia yang terpercaya nah makanya kalau memang sudah punya toko langganan sudah punya rekanan yang jadi langganan ini dipersilahkan Bapak Ibu kalau mau belanjanya ke sana hanya uh, silahkan saja uh, maksudnya uh, belanja ke tokonya melalui Lampak yang sudah dibukakan di mitra Siplah, ya. <tuh> Kalau stempel-stempel, sebenarnya tidak tidak perlu lagi. Uh, ini sudah ada uh, PP, ya Peraturan Pemerintah uh, Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, PP-PMSE, nanti silakan dicari. Jadi bukti-bukti pengadaan yang dikeluarkan oleh sistem, itu sudah menjadi uh, alat bukti hukum yang sah itu menggantikan stempel dan menggantikan uh, tanda tangan sebenarnya uh, Cemas sekali lagi uh, karena ini masih transisi uh, terkait dokumen elektronik silahkan dikonsultasikan uh, ke dinas uh, kenapa tadi kan di awal saya ingatkan ya aturan terkait uh, tata apa namanya pertanggungjawaban itu kan uh, pem, pened, apa, Kemendagri ya yang menerbitkan Nah nanti yang menerjemahkan adalah dinas Nah, silakan dari dinas mungkin diberikan eh, dinas Pemda ya, utamanya Pemda eh, diberikan penjelasan dulu bahwa memang dicam dikunikan semuanya sudah serba elektronik. Pengadaannya elektronik, eh, dokumennya elektronik dan alat eh, alat buktinya kan berupa dokumen tersebut. Nah, kalau dinas harapannya sih PMDA-nya sudah eh, mengadopsi ya, eh, mengadopsi PP yang baru tersebut tentang uh, perdagangan melalui sistem elektronik, jadinya Bapak Ibu nggak perlu repot-repot cari cap sama materi lagi. Nah, tapi seandainya uh, dari Pemdanya memang masih membutuhkan, yaitu memang harus di apa, uh, selesaikan di luar sistem untuk cap dan materi karena ini beda-beda nih mbak uh, ya. Ada ya ada Pemda-Pemda yang sudah up to date kita ya, uh, buktinya boleh secara elektronik, boleh dari PDF tinggal di print gitu ya. Ada yang tetap butuh e, materai dan stempel gitu. Ini kalau ini saya kembalikan ke ke masing-masing Pemda untuk pertanggungjawaban keuangan. Nah, kalau terkait laporan, e, laporannya kan kalau Bapak Ibu belanjanya melalui daring, itu kan otomatis ya laporannya sudah terintegrasi. Jadi itu udah e, sederhananya itu kalau Bapak belanja daring, udah nggak perlu ngurusin laporan lagi gitu karena di arkasnya sudah uh, sinkron dengan sipla, tapi kalau belanjanya luring, nah ini yang harus dilengkapi semua berkas-berkasnya. Mungkin sederhananya itu kayak kali ya, Mbak ya, uh, yang saya tangkap tadi. Oke, okay. terima kasih Pak Hendri. Nah berarti uh, karena sudah tersistem ya sama sekolah dasar, jadi semakin memudahkan termasuk juga laporannya. Tetapi kalau terkait sampel atau bahkan materi ini. Silakan dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota masing-masing, ya. Karena memang, pertanggungjawaban untuk laporan keuangan tidak hanya dari Kementerian Putri Stek, tapi juga ada aturan yang dari Kementerian Dalam Negeri. Begitu, ya Pak Henry? Ya, Ya. baik. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Nur Aini dari SDN 26 Lagan Tengah, Pak Henry. Bagaimana jika barang sudah diterima, tetapi karena disebabkan hal tertentu sehingga satuan pendidikan tidak bisa membayar sesuai batas waktu yang disepakati? Nah, kira-kira seperti apa, Pak Hendri? Uh, gak bisa membayarnya karena apa ya? Nah, mungkin ada suatu hal, uh, katakanlah contohnya bisa jadi karena memang semoga tidak ya. Nah, contoh saja misal bahwa kinerjanya tidak jadi cair atau seperti itu Pak Hendri, seperti apa ya? Ya, sebenarnya kan kalau terkait pembatalan, eh, alhamdulillah di, di permen yang baru ini kan sudah diatur ya. Kalau di 18, eh di 14, eh, di sebelumnya 14.20 itu belum diatur, di 18 ini sudah diatur. Nah, yaitu membuat kesepakatan kedua pihak ya, kedua belah pihak, eh, bikin semacam surat pernyataan di tanda tangani bersama antara penjual dan pembeli eh bahwa sepakat untuk membatalkan invoice dengan nomor berapa kemudian item dan jumlahnya yang dibatalkan apabila